terbaru ke update delta terhangat seputar Lesla tentunya. Baiklah para sahabat dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini bang akan memberikan informasi dan tentu cedukan vitamin yang baru. ...dari idola kesayangan kita. Ke kabar pertama, persahabat perhatikan ada sebuah unggahan info persahabat ya, ...dari Indosiar yang mana tentunya direpost kembali oleh akun Leslar Ranskorsi. Mengingatkan untuk kita semua warga Konoha bahwa bakal ada... ...malam puncak acara Indonesia Dangdut World 2021... Hari Rabu tanggal 1 Desember pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Wow Ayo kita wajib dukung persahabat ya Tentunya harus wajib memvoting dari alalasi kejoram Di acara IDA 2021 persahabat ya Mudah-mudahan idalah kesayangan kita Bisa mendapatkan piala penghargaan kembali Amin Ada semua kalimat kansan juga yang dituliskan Ayo, ayo, ayo Ida gempur vote setiap 15 menit sekali Di aplikasi video.com Dan SMS sebanyak-banyaknya Buat dede, jangan lupa Leon bentar lagi nih Semangat terus sahabat yang Selalu support Rizky Bilar Dan Leslie tuh Semangat Iya kita wajib semangat mendukung yang terbaik untuk diri Lesti di Kejoran Banyak tanggapan komentar yang selalu positif dan selalu semangat, nih, dari para sahabat, yakni dari akun Instagram Halifah Hanifah Hanifah. Ansgarva Fafa mengatakan dalam kolom komentar, "Yo, vote, vote, gempur terus, jangan kendor." Wow, luar biasa! Bangga bersahabat, ya. Mudah-mudahan selalu kompak dan selalu solid. Mendukung yang terbaik karya-karya dari Lesti Maupun kakak Rizky Bilar Ke kabar berikutnya persahabat Diperhatikan juga nih Tentu kita juga wajib dukung di aplikasi Jux Lesti Kejora ini tipis banget Poinnya persahabat ya Dengan BTS Alhamdulillah semalam tentunya Walaupun turun Tentu kembali bisa memuncaki persahabat ya. Tetapi ini poinnya beda tipis banget Persahabat ya Yuk kita buktikan kebarbaran dan kekompakan kita untuk mendukung karya dari idala kesayangan kita Unggahan ini diposting oleh akan Leslar Gendari 01 Ada kalimat caption juga yang dituliskan Semangat minum-minku sayang semalam udah kesalib Alhamdulillah udah di atas lagi Perbedaannya tipis sekali Semangat yuk persahabat ya Semangat terus mudah-mudahan semoga sukses Dan semoga selalu membanggakan dan selanjutnya juga persahabat ya perhatikan diunggahan ini, tentu kita juga wajib untuk mendukung Dede Elasti di nominasi sosial media Artist of the Year, persahabat ya ini juga tipis banget poinnya Dede Alasti masih di posisi pertama dengan lagu Kufas dengan Ikhlas dan di posisi kedua ada Betran Peto, persahabat ya dan posisi ketiga ada Leon tuh kita wajib dukung mudah-mudahan idola kesayangan kita bisa mendapatkan penghargaan selanjutnya persahabat perhatikan juga ada sebuah unggahan spesial bahagia rumah baru Leslar di vlognya Ata Halilintar membuat kita semakin bahagia sim di rumah baru aja tentunya kita lihat mobil mewah terpampang di sana persabayan ya Lamborghini Ferrari pokoknya memang luar biasa mudah-mudahan selalu berkah barokah dan selalu sukses hingga selalu dilancarkan rezeki Lesti dan Rizki Bilar dan dalam postingan tersebut juga banyak tanggapan komentar yang diberikan Salah satunya dari akun Instagram Wahyu Eko Prihatu Teningsi. Itu mobilnya sampai tumpah keluar garasi, sehat semangat selalu buat leslar. Rezekinya makin melimpah ruah, barokah, amin, ya Robbal Alamin. Masya Allah banyak bersahabat ya, tentu kita bahagia dan selalu bangga. Apalagi, vlog Atta Halilintar bersama leslar, Persahabat ya, ini sudah masuk trending. Tadi pagi trending 19 dan sekarang tentu trending 16. Wow, luar biasa banget persahabat ya. Mudah-mudahan tentunya kekompakan kita semakin solid, mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan ke kabar berikutnya persahabat, ada sebuah unggahan spesial juga dari Senel Putih Pilar, yang mana ini momen vlog yang di di channel YouTube-nya Kakak Bilar, persahabat ya. Kita lihat di sini ada momen sweet banget dari Dedek Lesti dan Kakak Bilar. Dede Lesti menyampaikan, persahabat ya, tahun lalu kakak masih ngucapinnya Selamat ya Lesti, persahabat ya. Tentu sekarang sudah menjadi istri tercinta. Kakak Bilar ngucapinnya beda, persahabat ya. Selamat ya istriku tercinta, kata Kakak Bilar. Tuh, Masya Allah banget. Luar biasa, selalu saja membanggakan Selalu saja Tentunya Membuat kita bahagia Masya Allah, mudah-mudahan Tentunya Dedek Alasti dan kakak Bilar Ini selalu diberikan Kebahagiaan Selamat ya istriku Itu yang disampaikan oleh kakak Bilar Yang mana Dede Alasti Kejuara Alhamdulillah mendapatkan Piala Penghargaan di Ajang Ami Award 2021 ada kalimat kamsen juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Dulu selamat ya Lesti Sekarang selamat ya istriku Jadi sadar betapa besar kuasa Allah Yang menjadikan mereka berjodoh Dalam waktu yang sangat singkat Memang luar biasa banget Di persahabat ya Dan selanjutnya juga persahabat ada kabar terbaru Dari Bang Putra Yang baru saja mengunggah sebuah postingan foto Kebersamaannya dengan Leslam semalam Persahabat ya Makin luar biasa Kakak Bilar memberikan oleh-oleh sejadah kapal kepada Bang Putra dan Kak Safety, Masya Allah, mudah-mudahan orang baik ini selalu diberikan kesehatan angin Ya robbal Alamin Dan kita lihat juga persahabat di ya, dalam postingan tersebut Tentu ada kalimat Gerson yang luar biasa juga dituliskan oleh Bang Putra Alhamdulillah, Dede dan Kak Bilar keadaan sehat, Baby Al juga sehat Semoga lancar sampai persalinan. Gak sabar menyambut Baby L, Papi hari ini akan mampir ke rumah Leslar. Ada yang mau titip pertanyaan? Oh iya, alhamdulillah Papi dapat oleh-oleh sajadah dari Turki. Semoga selalu terjaga, telah turahmi, selalu berteman dan bersahabat di dunia hingga ke syurga. Masya Allah, banyak bersahabat ya. Tentu kita mendapatkan kabar bahagia dan kabar baik juga hari ini. Yang mana Bang Putra itu akan mampir ke rumah Leslar hari ini Dan kita lihat juga tuh ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Bang Putra di kolom komentar Ada titik pertanyaan apa Leslar Lover setia atau bersahabat ya silahkan titik pertanyaan ke Bang Putra Yang mana tentu siang hari ini bakal ada sesuatu kejutan dari idola kesayangan kita masih menunggu kabar baik dan kabar terbaru selanjutnya hingga cindukan vitamin baru siang hari ini jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya ini lho informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian selangkah berkomentar bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.